Meskipun kita mungkin nggak bisa melakukan, tapi sampai tahu bahwa Islam secepat ini menyebar di duniau Barokai fatwanis Salman Al-Farisi dan beberapa sahabat ardo lam tukot disahat bahwa bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Bukti ini Abu Jahal lahir di Mekah, Uripe lahirin Mekah kelakuannya kurang karu karuan. Si Wong Medinah lahirin di Yasarip pedalaman, jadi sahabat nopoan Semenjak itu, sahabat juga pati fanatik beri neng mekah. Mulai sohabat akafiri sohabat ada yang hidup di mekah. Melatih sanate aktu wafin kasir sing wong mekah. Tu eka jeng napi se imam asim sing wuri peteng kufah. leku siri nek neng opo imam asim wuri peneng kuva. Tapi luwe populer puler di bangki roa opo iblu kasir ngerko sanate luwe cepet torosi luwosol wau wau di nopo. Basallam neku pengheiran di kersaning oteng. Leku es raro karpei mamasi Ibn Qasir wang Tiyo Rara Wes so, Rara itu juara untuk hadiah Wih, nanti seneng Quran, nanti ada Wih, nanti ada Dukung, tambah ada Dukung, nanti ada Tapi kayak benar duduk perkara Faham ya, Tesskullah Won Enggak boleh menafsirkan Quran kecuali dengan hati Sohay Hati Sohay paling masyur di Bukhari Muslim itu Memang Nabi berkali-kali ngerti kan La hijro taba'a delfadhi wa la jihadun wa Nah, begitu juga sekarang ke mal, misalnya, orang ngajak anak cucunya ke mal, atau ngajak ponakane marung nih warung rodo enak. Itu juga termasuk jihad dan niat. Ketika sudah menanamkan kalimat tauhid. Saya pernah baca, memang saya bener-bener baca kitab, bukan-bukan akal-akalan loh. Ada seorang wali yang akan jadi wali terus sampai mati ketika tausiah alal ahli agak longgar pada keluarga. Misalnya begini, ini yang saya alami monggo saya nyontokna wong liya, sing kula alami. Kulau ngelatih anak salat sholat. We sholat, Allah Akbar. Dan bagi saya, Allah Akbar itu kalimat yang spesial. Anak saya sujud. Ya sudah membaca subhanallah rupiah lalu. Itu bagi saya spesial sekali. Tentu, kalau sampean memang mu'min betul, mu'min sejati. Kamu nggak usah pakai status itu, anak kamu, sukan makan, itu goblok. ya, Itu bodoh sekali kalau kamu pakai status itu. Ini anak saya sudah bisa melafatkan kalimat taibah, yaitu Allah Akbar. Sudah bisa sujud. Ini spesial. Sesuatu yang spesial itu harus dipertahankan. Caranya gimana? Minimal seorang anak itu jangan kecewa sama bapaknya. Nah anak senang jajan itu jajan, nah, no. Nggak senangi manganin anak, Tapi semuanya ini demi mengawal kalimat tauhid dan kebenaran-kebenaran Islam yang kamu tanamkan. Jangan sampai kamu jadi Zuhud, yang anak dikepang, kemudian anak ini pertamaan pak sebidam mentor disilahi kancanis yang sholat. pertamaan detail tip disilahi tanggane yang sholat. sampai anak itu terus ngidolano keluarga yang tidak sholat, karena lebih sehat kata dia. Sistemnya ini di Maghrib untuk review haram. Dolanan, haram. Anaknya trauma. Nah, waktu anak anaknya nakal, kita mulai cilik ratongi dolanan apa? Nah ini di sini sirinya kenapa semua nabi itu melonggar anaknya. Kanjeng nabi ini nak sholat, niku ditumpai Hasan Hussein. Tidak ada pun, mau. tidak sholat, padahal dia tidak menumpai. Kanjig nabi tidak bisa sujud. Bahkan KB Ulama Rawi mengatakan ketika Malaikat Jibril janjikan kepada Nabi membuatnya sakit masuk, karena solowongan tempat sejarah Nabi ada jiruan, jiruan itu kiri, itu anak asyik itu seperti kiri, jiruan itu hasil. mergo Hasan Hussain itu adalah dolanan saya juga karena anak kula itu dulanan pite, dolanan pita, dolanan terus kamu kamar merata kamu jadi enteng dari si Hasan Hussain itu ada dolanan dulu. Tapi itu tadi berangkatnya adalah ngapal tauhid. Jangan sampai anak kita ini kecewa oleh kita. Padahal kita tahu dia sudah punya sesuatu yang spesial yaitu kalimat tauhid. Lalu yang disebut wajah Allah kalimat tambah fi akibhi la allahumyar siun. Kita nak pancen Nabi tenan ulama tenan kalimat tauhid harus kamu jadikan kalimat yang abadi fi akibhi dalam turunan. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan bapak tauhid karena dia obsesinya satu. Pokoknya kalimat tauhid harus menjadi kalimat yang abadi fi akibih, nih, nih Ibrahim. Ngeri nabi, Ibu. Ismailu kafahan apa plus tapi tidak bangun Ka'bah, Dari dia ndak faham. Aris yang sekarang jadi hijri Ismail, KPU ulama mulai. Aris itu diisi, nggon nyancangnya wedus Ismail. Ismailu wararah, nah ikut kota suci. Jadi yang sekarang hijri Ismail itu diisi aris, mau omah nggon wedusnya cinta Ismail. Iflek orang lori kota suci, Ismail nenggak enak hidup ngurus, sangkeng, mau nggak nah. Tapi laki-laki saya itu sendirian, kulo nunggu hormat lebih anak, tapi kayak gitu dileroy, bahkan. Keluarga saya yang di bangsa yang nggak roim. Anak babuk manja, maring lama. Padahal saya itu tidak pernah manja. Anak pikiran saya itu sederhana. Saya pasti mati, setiap saat saya mati. Dan yang meneruskan tauke itu pasti anak saya, karena saya mati. ya Tapi ya itu memang enggak populer. Bu Cuk menyembah tanam loh. Cuk anakku Anak aku alat, kita gitu. omongin. Jadi memang kan nggak Tapi saat tanamkan terus kecuk kemana? Ke waninya anak, ndak Kualat. umumnya orang kan bilang anak coba nih, Wong tua, kualat, raya saudara. Anak ibu romu kalaf. Jadi gak bakal gua alat bahwa di kuwe ngurongkereh hukum. Artinya statisnya dia gak punya dosa akan Indo wah, dosa mispek. Jadi cara lo, wong tua wanita anak sing kuah alat ora kok. Anak, wani wong tua Dan ini daliran aliran sesat, ini yang benar itu menurut saya. Karena anak belum mukallah kan? Faham? Jadi pulau suwon, latihlah sekuat kuatnya. la ilahir dua itu kalimat yang spesial. Mulanukulun urasan neng uang kuat. Gowong khawar itu wong paling gak ngerganilah ilahil wah. Beranak uang tuh so gede, toh maksiat siat. Dianggap wes matu padahal iman tuh tidak bisa dibatalkan. Iman tuh tidak bisa dibatalkan. Karena kekuatan daya ilahil wah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhirnya. Kekuatan daya ilahil wah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhir pada akhirnya. Dulu atau hati-hati uang semenjana rokok ratusan tahun pasti akan dikeluarkan meskipun dengan tino no sidik kalimat la Ilaha ilahil nabo pertama miskol agar roh suiswe nisfun aboh agar uang kuaret buin tuh wah kayak anggar uang mukmin kok sudah so gede berarti gimana orang ngguna nih gue pada garu darah nih kalimat la Ilaha nabo kalah be nopo masih masih ya masih itu kopi rotokah dari uang anti kalau kalimat nabo la Ilaha tadi paham kita nah itu termasuk niat jadi orang menservis anak demi mengawal kalimat tauhid niku ibadah lagi disebut Fathul muin wa yusanu atausiatu alal ayal wong disunatno ngelonggar kenikmatan ning anak mumpung urung mukallaf semanten jo sampe kecewa sistem keluarga ngko sesuai kecewa mbek sistem Islam yang anda tanamkan Jadi bojo anak wis seneng ngaji Quran seneng ibadah iku kudu mbok dukung hah se cilik dolanan iku idolanan termasuk hibah Rasulullah bahkan Hasan Husain nate dolanan jirwat di Betulabu kamar Nabi. Nabi kebeten loro iki meneng emang. aku niku mbok praktekno tak kita qobal wa min qobal kan. <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Nah, tapi itu nyata ini tare. Bergo sing terusno itu mesti anak. Mulane Nabi Yahya, Nabi Zakaria dengan Nabi Fahab limillatun kawalia ya rithuni wa ya rithu min rodiyah, yaqub. Wa anak. Kok anak iku somaris onge santri ku napa le wong liya paling bedak khol kowe di Fatihah mbek bedak sumpek santri meling golek kuburan 6 kowe ngenteni sumpek tapi nek anak mbok niat mati khay bapak e orang, ora anak ngamal saleh otomatis entuk kiriman opo aman orang ono mata tatap nu adam ing kota amal kowe sudah salasin sodoqotin jariah teno ilmu nyunta faubi kowe angakan sodoqotin jarian buto suge ilmu nyunta faubi ke buto ngale ora kabeh kon awalane saleh e jek enteng anak kan wis mesti duwe malah wakil-wakil anak ngurati dilahir cara aku pilih yang ketiga, mau awal dan soleh kan hanya butuh status soleh soleh ya kelas-kelasan, soleh pertama sementing, lafadzahullah ilahilwa Muhammadur Rasulullah aku tidak akan bosan ngomong ini sampai kulo mati seperti ini, orang tua itu aku dihormati anak Kulo mau katakan kitab izan kuburan gitu. wamin adabil ambiyak akrimul awlat jadi adabil nabi aku mau lihat anak ana. ana. tapi di Jawa gak populer Lukulah cora pantasu bosobe anak anakku rasa bosol lah. tapi kan darah disesat jadi ada beboronabi mulia anu anak karena anak ini subhan sing lebih panjang waktunya untuk membawa tau. Fahmi maklumi sama dulu tentang ini cerita dari Quran Quranuna ada hubungannya Nabi be anak kan luar biasa Nopo? luar biasa mas wabarom bivali tadi sebagian orang wahatinaul hukman wah sobya mereka mulai cili nak dididik mesti bodoh bodoh kena hitop ya yah ya kudil kita wahatinaul hukma sobya terus wahana nambillah jun nawazaka wahana na ta takia hanan makna sifat aris sifat seneng hanan makna seneng nyaman jadi hubungannya anak bengtowo kudu nyaman tapi nyaman ora rakrono nafsu tapi sudah diikat kalimat nopo tauhid